Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami akan menjelaskan tentang pemahaman diri mengenai keterkaitan antar materi dari mulai modul 1.1 sampai dengan modul 1.2. Yang pertama yaitu tentang peristiwa, yaitu momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya. Dalam proses pembelajaran modul titik 1 hingga modul titik dua adalah. Yang pertama ketika mempelajari tentang modul titik 1.1. Satu, titik satu, yang mencerahkan bagi saya yaitu yang pertama itu tentang dasar-dasar pendidikan filosofi. Eh, pendidikan Ki Hajar Dewantara. Itu yang menantang dalam pembelajaran modul 1.1. Karena di sana kami dapat Mengambil pelajaran bahwa begitu mendasar dan begitu mulia pemikiran eh, pendidikan yang akan diberikan kepada eh, peserta didik dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian yang kedua yaitu pada modul 1.2 yaitu saya sangat terkesan dengan pembelajaran tentang tentang perumpamaan otak kiri. Atau perumpamaan otak, three in one, dan tentang nilai-nilai e, guru penggerak serta peran guru penggerak dan dasar kebutuhan manusia. Di sini, kami mendapatkan pencerahan bahwa yang pertama tentang dasar-dasar kebutuhan manusia ini memang pengetahuan sangat mendasar yang perlu dipahami oleh. Setiap calon guru penggerak Karena Dasar-dasar pemahaman -dasar tentang Kebutuhan dasar manusia ini Ini sangat penting Karena untuk memahami Perkembangan peserta didik Maka lima dasar kebutuhan manusia Harus dipahami Terus yang kedua yaitu mengenai bahan bacaan Satu tentang perumpamaan Otak 3 in 1 Yaitu dimana pada otak manusia ini ada otak reptil, dan ada otak mamalia, dan ada otak luhur manusia. Ini kami sebagai guru yang tidak spesial dalam hal biologi. Baru memahami ini, ternyata dalam kehidupan sehari-hari, yang mempengaruhi dan mengontrol tingkah laku manusia berpikir cepat dan lambat ini adalah ternyata otak-otak ini. Ini sangat kami kerah e, mendapatkan pencerahan. Kemudian yaitu nilai-nilai guru penggerak serta peran guru penggerak dan profil Pancasila. Ini mulai terlihat, ini mulai terlihat dan mulai kami pahami setelah masuk ke modul 1.2. Sedikit demi sedikit nilai-nilai guru penggerak yang 5 ini mulai terjerahkan dan peran-perannya di sekolah ini mulai terlihat. Seperti catatan-catatan yang kami buat, seperti nilai-nilai guru penggerak itu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Serta peran guru penggerak setelah diadakan diskusi dengan kawan sejawat yang akan dipresentasikan untuk memilih satu peran guru penggerak yang berisikan nilai-nilai guru penggerak, maka dikit demi sedikit nilai-nilai guru penggerak dan peran-peran guru penggerak yang akan dilakukan di sekolah sudah mulai lebih kerah kami pahami. Yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi student agency, dan menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian perasaan saat momen itu terjadi, saya seperti merasa tergugah atau tergerak. Ternyata pendidikan calon guru penggerak ini tujuannya sangat mulia sebagaimana tujuan umum pembelajaran modul dan tujuan khusus pembelajaran yang disampaikan di awal-awal uh, meeting Zoom yang disampaikan oleh instruktur. Maka dengan mengerjakan tugas bersama kelompok, kemudian dengan melakukan pemikiran dan renungan Mengenai eksplorasi konsep Maka saya merasa Bahwa Ini bagaikan Suatu tanaman yang disiram Maka sebentar lagi Tanaman ini akan berkembang Pembelajaran yang saya rasakan Sebelum momen tersebut Saya berpikir bahwa Materi-materi yang akan diberikan Hanya teori-teori Kognitif dan Afektif saja dalam Pembelajaran CGP ini Tetapi setelah diberikan Teori, diberikan Model eksplorasi Konsep, kemudian Elaborasi dan Diskusi bersama kelompok Serta ada aksi nyata, maka Sekarang saya merasa Bahwa eh, Pendidikan CGP Dengan materi yang selama ini Masih di modul 1 dan 2 ini ini memberikan suatu aksi nyata, ilmu yang aplikatif. Ilmu yang aplikatif sangat mudah diamalkan di sekolah untuk menggerakkan siswa, menggerakkan teman sejawat, komunitas sekolah sebagaimana nilai-nilai CGP dan peran-peran yang harus dilakukan di sekolah yang harus diperankan oleh CGP tersebut. Kemudian rencana pengembangan diri ke depan yang konkret dan sederhana. Sebagaimana e, nilai CGP yang ingin dikembangkan seperti yang dianjurkan oleh tutor, instruktur ketika melakukan diskusi. Bahwa ada nilai dari e, CGP sejawat yang belum ada pada diri sendiri yang akan kita kembangkan ke depan. Yaitu yang saya pilih waktu itu adalah mandiri. Nah, sehingga ke depan diri saya akan menguatkan nilai-nilai mandiri dalam menerapkan peran sebagai peran guru penggerak. Nah, yaitu mandiri dalam kepemimpinan pendidikan, kemudian mandiri dalam mendorong kolaborasi, mandiri dalam melakukan uh, student agency. Mandiri dalam pengembangan komunitas. Dan mandiri dalam. Yaitu yang terakhir yaitu. Mandiri dalam coach. Bagi teman-teman guru yang lain. Dengan berlangsungnya. Pendidikan CGP. Yang baru modul 1 ini. Dan akhirnya nanti akan sampai dengan modul 6. Eh, modul 3. Maka. Nampaklah jelas. Bahwa. Orang-orang yang akan lulus menjadi guru penggerak nanti ini adalah orang-orang yang akan bergerak di dalam sekolah, di dalam kelas, di dalam lingkungan pendidikan untuk memajukan sekolah itu sendiri. Demikian tugas dari saya Mulyadi SMKN 1 Lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.